Harga emas antam hari ini di Pegadayan, Kamis, tanggal 2 Juni tahun 2022, untuk ukuran 1 gram mencapai Rp 1.018.000, harga tersebut turun Rp 4.000 dibandingkan hari sebelumnya Rabu, tanggal 1 Juni tahun 2022. Logam mulia antam dijual dalam bentuk batangan dengan beberapa ukuran berat seperti 1 gram, 2 gram, 5 gram, hingga 1.000 gram.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 Harga emas antam 1 gram, Rp 1.018.000 Harga emas antam 2 gram, Rp 1.973.000 Harga emas antam 3 gram, Rp 2.933.000 harga emas antam 5 gram, 4.853.000 rupiah, harga emas antam 10 gram, 9.647.000 rupiah, harga emas antam 25 gram, 23.985.000 rupiah, harga emas antam 50 gram, 47.888.000 rupiah, harga emas antam 100 gram, 95.694.000 rupiah,